Untuk kabar pertama Persahabat kita awali dengan kabar dari Bang Boril ya ketika login Instagram. Ini mengenai masalah para fans Leslar yang kecewa nih dengan acara semalam di, di SCTV Music World 2022 karena Bunda Lesti di kategori penyanyi paling sasmit itu tidak mendapatkan piala padahal untuk poin atau nilai like-nya itu unggul jauh Persahabat ya di sini Bang Ariel. Ini tentunya menyampaikan persahabat ya Untuk warga Kekonoha, jangan putus asa Tentunya rezeki sudah ada yang mengatur Kita harus tetap semangat, harus tetap kompak Untuk mendukung yang terbaik karya-karya Buddha Lesti dan Papa Rizki Pilar ya. Yuk sama-sama tentunya kita jangan ramaikan lagi masalah yang semalam kita doakan saja mudah-mudahan Leslar mendapatkan rezeki yang lebih dari itu Kita tetap kompak, kita tetap semangat dan kuat bersatu Leslar Lovers Berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan hip 500 Ini mengabarkan soal Bunda Lesti dan Papa Bilar Disimak persahabat ya, ada sebuah kalimat gini kalau dia mau menikahi Dede, mau seriusin, mau serius sama Dede itu tandanya dia jauh lebih menghargai dan jauh lebih mencintai Dede gitu ketimbang yang lain. Buat apa insecure? Ini langsung lassi kejurai menyampaikan soal insecure terhadap mantan Rizky Billar tuh sahabat ya. Dan disimbang juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Hip 500 Memang sudah seharusnya ya, kalau sudah dijadikan pilihan terakhir, kenapa harus minder dengan yang sebelumnya? Gimana nih menurut sahib katanya tuh persahabatnya. Kita lakukan saja, mudah-mudahan Leslar selalu bahagia rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Untuk selanjutnya, persahabat kita mendapatkan kabar atau vitamin bahagia dari Bunda Lesti kejara langsung nih di laman akun Instagram pribadinya. Bunda Lesti satu jam yang lalu ini mengunggah foto cute bareng Papa Bilar. Aduh, tatapannya itu para persahabat ya, selalu membuat kita salvok dan pastinya membuat kita bahagia. Coba disimak juga nih di kalimat cancel yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Ya ampun, pos aku kemarin bikin pada salah sangka ya, hehe. He, maksudku tuh, aku hampir aja jatuh ke sandung batu karena terlalu semangat. mau kasih tahu kakak, kalau mulai tanggal 19 Maret ada Sofi 44 sambut Ramadan sale. Untung ada kakak yang selalu siap menangkap aku. Nah, kalian jangan sampai ketinggalan ya, karena promo spesial ini cuma bisa kamu dapetin dari tanggal 19 Maret sampai 4 April. Seperti flesel, sembako, 1 rupiah gratis ongkir ekstra dan setiap hari cashback. Yuk ikut kita belanja di download Sofi dan belanja sekarang. Aduh, Masya banget ya, kita ternyata di prank oleh Buda Lesti nih. <laughs> ini cute banget ya, hingga komentar pun banyak sekali nih diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Instagram. Leslar Indonesia 2020 mengatakan marketingnya lulus sensor, ya de, aduh, masya Allah banget ya, kita tunggunya bahagia banget nih, oleh Bunda Lesi Kejora yang memberikan kabar bahagia dan kabar baik. Dan kita lihat juga, para sahabat, ada komentar yang uh, diberikan juga, para sahabat, dari para fans, Iya, ini dari akun family Anuskaleslar23 mengatakan ke prank deh kita katanya tuh para sahabat ya Ini emang luar biasa banget sih Bunda Lesti ya Selalu tampil luar biasa, selalu semangat Kita juga sebagai fans harus tetap semangat dan harus lebih semangat dong dari Bunda Lesti dan Bapak Rizky Pilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan terbaru yang kita dapatkan di siang hari ini Wow tertantau persahabatnya di unggahan terbaru lintar Ini sedang otw persahabat ya kira-kira mau kemana nih tim Leslar dan idola kesayangan Semoga saja ada kejutan baik, kejutan bahagia yang kita dapatkan Langsung dari idola kita dan langsung dari tim Leslar Entertainment